Bagi saya peribadi dan mudah-mudahan bagi kita semua Tidak ada hal yang penting, sepenting Al-Quran hmm. ya. Karena Al-Quran ini adalah pemberian, pemberian Allah ya. Al-Rahman alam Al-Quran hmm. Karena Allah sendiri yang mengajarkan Al-Quran itu Sehingga isan yang paling penting kepada anak dan keturunan kita adalah Al-Quran. Ya. Dengan Al-Quran mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yarfa'u bihadal Quran aqwaman wa yada'u bihi ya. Mudah-mudahan kita sekali lagi dapat mewariskan kepada anak dan keturunan kita dan kepada generasi Islam ini mereka sebagai pecinta Al-Quran demikian, terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh